Sekarang, Starscream adalah pemimpin para Decepticon! Lakukan sesuai perintahku! Ya, ya, tuan! Sedikit bicara, banyak bekerja. Pemberadaan Autobot terdeteksi. Megatron, Apa kamu mendengarku? Aku akan menghancurkanmu dengan tangan kosong! robot melulu. kamu yang akan membuat mereka bertanggung hingga titik darah penghabisan. Mereka harus dihancurkan. Prime memberitahu akan ada hari-hari seperti ini. Hanya satu yang akan menjadi pemenang. Hancurlah bersama mereka. Kamu salah dan kamu sangat jelek. Dinoboss, serang! Di setiap gol, untuk kamu sangat bodoh, Mega Stone. Starscream sedang dalam perjalanan. Yuri tersandung. Ada orang bodoh di dalam timku. Kamu mengecewakanku lagi, Starscream. Tidak lama, kamu tidak menjaga planet ini dengan aman. Kamu memang Autobot yang patut dibanggakan. Mantap.